Eh, iya nah. oke kita mau teman sbgi mau naik naiknya jogging guys bentar lagi kita nyampe guys Halo, itu, <laughs> itu mungkin lain. Gimana, <laughs> Di guys? Dia suara, guys. Kita dari tadi nunggu nungguin, guys. Dua jam, guys. Nungguin, guys. Nah, ada jumpa-jumpa, guys. -jumpa, aduh, guys. oh cuy, aduh, guys. Hahaha, ya <laughs> termasuk itu dia, tuh, kali kayak ngomongnya teteh, banyak yang jogging jogging kayak, jogging jogging santai kan. enak yeah. Aduh Aduh Aduh gai Chai main bola juga guys. Hmm Cate nya banyak, cuma punya kita goda. <laughs> nah, jumpa cewek, gak jadi Aduh bisa olah kiau apa ini, bisa olah dia mau Mana? Ini Mana? Makanan sudah hah? hah? itu banyak aja ya hmm ini ini duduk di itu mana Ya. Oh, itu mana jalan ya. itu loh? itu ada itu Mana tuh? Hah? Apanya? Ambeket. Itu kah? Konsen ya. Hah? Oh, ada di Mana situ Mana Wah, ada o. Minta dengin ini kah? Siapa Kakaknya. Ini dia cute Anna. apa hmm, yang masih hai hai hai hai kesini nah nah abang lagi bingung lagi kan cumi en nasi goreng datang kita dan hanya minta kepada ades itu kok kok hah bu? <laughs>